Dulu, saat belum begitu banyak orang mendaki, gunung menjadi tempat yang sangat sakral yang menyimpan sejuta misteri. Rimbunya pepohonan dan kabut yang menyelimuti, seolah menjadi halaman pembuka cerita misteri. Meskipun kini gunung kian ramai dikunjungi pendaki, namun gunung-gunung tetap menunjukkan nuansa angkernya. Sampai sekarang masih banyak orang yang mengaku mengalami cerita misteri saat mendaki gunung. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like dulu ya. Pasar Bubah Gunung Rapi Keangkaran Gunung Rapi sudah tersohor di seluruh pelosok Tanah Jawa. Eyang Sapu Jaga dan Bah Petruk menjadi pesohor makhluk gaib dari Merapi. Namanya begitu tenar dan akrab di telinga pendaki. Konon, Keraton Yogyakarta sering memberikan sesaji agar Eyang Sapu Jaga tak murka. Warga lokal yang masih mempercayai mitos Merapi pun masih mengirimkan sesaji di Gunung Merapi. Saya pernah menemukan kepala kerbau tergeletak di pasar Bubrah, ucap salah satu pendaki. Jika berbicara tentang pasar bubrah, maka orang-orang akan mulai menceritakan pengalaman-pengalaman gaibnya ketika mendirikan tenda di sana. Layaknya pasar pada umumnya, pasar bubrah kerap menimbulkan kegaduhan. Banyak orang yang kerap menceritakan sering mendengar alunan gending dan gamelan. Palsamarantu Gunung Selamat Gunung Selamat menjadi gunung yang paling angker di antara gunung-gunung lainnya. Banyak cerita horor yang menyeruak. Dari semua cerita mistis itu, cerita horor pos samarantu menjadi cerita yang sering dibagikan. Konon katanya, pos samarantu yang terletak di pos 4 didiami jin-jin penunggu yang suka mengerjai pendaki. Samarantu sendiri merupakan singkatan dari samar dan hantu. Dengan kata lain, pos ini merupakan pos yang samar-samar ditunggui oleh hantu. Pasar Watu, Gunung Sumbi Namanya adalah Pasar Watu yang berada di Gunung Sumbi. Lokasinya ada setelah melewati pos 3. Memang belum bisa dibuktikan secara pasti, namun koran katanya para petualang dan pendaki juga mendengar suara ramai gemuruh seperti adanya transaksi jual-beli di pasar pada umumnya. Namun saat didekati tak terdengar apapun. Pasar Setan Gunung Argopuro selanjutnya ada. Pasar Setan Gunung Argopuro berdasarkan masyarakat setempat, pada siang hari kerap terdengar suara berisik seperti aktivitas di pasar. Lokasi tepatnya ada di antara Cikasur menuju Cisentor dan Rawa Embek yang merupakan jalur mendaki Puncak Rengganis. Anehnya, saat didekati kegaduhan, layaknya pasar tersebut menghilang. Tidak hanya itu saja. Konon di Pasar Hantu di Gunung Indonesia ini juga kerap terlihat penampakan. Paling sering adalah sosok kakek tua dan makhluk gaib yang naik turun berlarian. Tentu saja ini menambah tantangan tersendiri bagi pendaki. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.